Masuk nih hati dulu sambil Kirilah Eh kan kanan gitu Kok oh, gugur lah Jurang Nah ini basap-basap tuh <SILENCIO> <SILENCIO> nah, <asap, asap>, <SILENCIO> Oke okay, guys Kami tidak jadi menuju goa Karena tidak bisa ya Sangat beracun Tadi klipnya juga ada Tidak bisa Kami sudah masuk tapi tetap mati karena gas beracunnya sangat pekat. Kami belum mempunyai gas mask, jadi sudahlah santai aja. Berarti tugas kami adalah menjelajah lautan lagi. Oke, okay, kita gitu istirahat dulu, balik ke rumah, bawa ini, bawa elang dulu. Abis itu menjelajah lautan buat mencari Black Pearl Mutiara Hitam Untuk bahan-bahan membuat gas mesh Masker gas anti-masker Paling masker anti-gas Begitu kita lanjut mar kita temen Apa yang kita cari? yang hiu hiuan gak hiu ini gak ini ada hiu di depan lah ambil megang senjata bisa lah gua bisa juga bisa. bisa bisa bisa bisa lah iya ya ya, ya. song song song song satu kali uh satu dua Michael mantap Tidak Tiga jangan, jangan lupa ini oksigen Yoi Saya digejar Dua orang ya Panah yang sudah apa? ada panahnya Saya giring ke pinggirnya Mana lah ya. ada panahnya aja Giring ke pinggir aja lah giring pinggir, giring pinggir Duh terbatas lagi nah Kiri kanannya Gak bisa balik Makanya terbatas Gereka Jangan kontrol. pegang senjata Jangan pegang senjata bisa Giring ke pinggir pak Satu. Yang sudah kena tembak mana nih Biarkan aja sembarang udah ini aja nih hmmm mm, mm, mm, mm. nah, ini ada ada juga di sini eh iya satu satu deh kita tuh level 4 buru amat ke berapa? ah oh. nah pinggir anjir tiga gdg nah yang warna agak belang belang nih ya ja. disis Yuk mendekat, mendekat. Satu demi satu menjauh, nah, mabuk kah, sudah. Nah, seremau nya keperluan. Oke. Okay. Kroyok kroyok. Teming, teming, teming dah. Yang putih, teming. Dia perlu, perlu apa, daging apa nih? Dagingnya, Dagingnya kan bawa. Daging ikan kan? Kat? Iya, kayaknya. Di Bupo ada nggak? siapa tau di kodok ada daging ikan di badannya daging sembarang aja mau lah jadi bunuh nih ih aku ambil udara Luna, kayak parang ah sadar gak dah ya. iya kah sadakan <laughs> sudah oke okay, naik dulu sisa 12 ya lagi panah eh 8 anjir nah ini yang nyangkut mati nah. atau ini nih timing nih hidup hidup udah 40 udah tuh dikasih Makan Daging apa? Ada ikan. ikan kah? Yuh. Tinggal ini nih, kok nge nih? Oh yang di bawah tadi masih pingsan Oke okay. hm? timing juga berarti Nih biar aja polo Oh, makan yang ini, mantaplah ini, nih? Nih. Mati mati, mati. ini, ini, ini, sidang nih nih? nih nih. sekali sekali. Sadakannya. mati mati ini, Mati, ini, ini, ini, ini, ini, Salah Salah, ini, ini, ini, ini, yang di bawah itu depan saya Yang di bawah ini Yang kita timing pertama Ini ambil kodok nih nah Sini ambil cepat Tapi ini tidak bebas Cepatnya woi e -e. Wih, up Speed Merki Akhirnya timing Mega London Dah, stay 75% uh. langsung. Polo lagi, oke, okay. 68% puluh delapan persen. lagi, nah, Masuknya masak juga tetap 68% <tuh> Coba kita lihat. Megalodon. Megalodon. Megalodon saddle. Kementing 30, fiber, Wah, gampang sekali. Hide-nya aja paling kurang. satu persen, Di sini berarti tinggal parkir di sini. Megalodon-nya... nggak bisa dibawa teleport Nah ini udah nih. Oke, okay. parkir situ dulu. <laughs> Mantap. Nizi. Nice. sini dalam dikit, wah ngestakalah u enggak, oke, okay. dah santuy ya lu megas gitu ya, ini mau dulu bikin sadle, Hup. Hup. cari hide kayaknya dah, ya ini ada nah. Ya sambil sambil terjadi fiber tadi juga disitu kementing kementing nah, di sini kementing cuma lima ku kementing seratus di tas K Mega bikin skui Lodonnya di tas kak bikinnya iya sudah selesai pendarip saya masih gitu doang kementingnya ada lagi lah Penting ada. mana di sini? Sambil lecakin dulu daging daging untaida, maditsu. Dah Udah ternyata. Aduh. Scui. menggunakan terbang saja biar lebih santai lebih cepat m H. satu aja kan? burung satu ya kan Oke, okay, here we go game, Mike. Sudah sampai di sini. Mari kita menyelam. Terbuka. Aku lepas 11.9 kau udah. Head 200, oke okay. markicop woi. Hui tiarap eh. Cara pemakaiannya. <laughs> woi, mentar. Saya mengorangi anu kayak eh trotor <laughs> Kita menyelam. Wey. Kita coba cepat-cepat banget juga, boy. email lo itu tuh. Umm, coba, minum, coba ke dasar laut. Proyek <tuk> <tuk> sekali. Iya. Mau ada bisa nih kekurangannya? Iya. Aduh, kayaknya memang perlu baju sweet, sweet, sweet baju. Khawatir saya. Soalnya tekanan ini pasti berpengaruh nih di sini nih. Wah, wow, mantap sekali di bawah sini. Waduh, ini stamina naik habis. Aku iya, yang bahaya. Mati. Leparan dah. Sampai menyatakan dalam badannya. Coba turun lagi. apa oh, Perlu apa tadi kita nih? Baju, baju tuh baju. dapatnya di mana? Buru-buru, kah? Gitu. Ada di bawah sini juga. Hah, gitu, di rak tuh bentar banget nih. Yuk, udah menarik naik lagi Banyakan bawaan juga Barang kita se... Oh, klik E oh, di ikannya Di inventory ikannya, ikannya makan Aku malah <laughs> lepas. <laughs> wow. Oh iya, yeah. untuk dia makan. Ya. <laughs> ikan tercepat adalah kiri, ikan.